jadi hari ini kita mau bela dibersih uh. <coughs> <tuses> action <tuses> kenakan jidar <tuses> Aduh silau <haduh> terus silau <tuses> oke guys jadi kita hari ini lagi buat bersih buat bela dibersih di sekolah sebelum kita go kerja kan kasur kasur silit si ini topik asun ya, enggak hmm, tahu. Kita tanya, tulis di kolom di komentar. Topik asun, mereng atau enggak? <guluh> ini, ini, ini otaknya mereng atau ada, tulis di kolom komentar. I, I, har, har, har, kita nggak apa hari ya, ini. pamer hari ini. Har, mau oh, pamer pamer sih punya hari ini. Har, har, har, kita nggak punya hari ini. Har, tuh punya punya punya yang bisa bantu ikan opera tulis di kolom komentar ya. Yang tahu ini siapa tulis di kolom komentar ya. <laughs> bermain di situ. Oh. Ini ini baru datang ini ini sebutkan nama cepat cepat cepat. Yang tahu kenapa dia telat tulis di kolom komentar. Oh. Yang tahu kapan dia ambil gunting di mana tulis di kolom komentar oh, doang. Oh, <laughs> <komentar. laughs> Yang tahu kenapa kasur masih sibuk tulis di kolom komentar. Yang tahu kenapa Kadiba senyum tulis di kolom komentar. Yang tahu kenapa Kapari manggil ini tulis di kolom komentar. Gimana <tuk> kabar? Sinematik <dia? tuk> <-nya>, ya. <tuk> Aja sinematik ya? nanti gini, nanti gini ayo ya iya iya bisa nggak sih? bisa, bisa. ini lo easy easy haus kamu minta tolong ya kak Gigi sudah kan, sudah kan bisa ngobrol kan? maaf, maaf saya haus <laughs> bisa ngobrol kan? ini kita sewa 15,6 juta kita sewa kelas ini buat wardrobe ini orang paling anarkis di sini nanti tulis di kolom komentar jangan pernah dekati dia tulis di sini, tulis hashtag hate kadiba oh, dia nggak bisa nyakar lagi, jadi kalian tenang aja ya jempolnya tidak sesakit telunjuknya terus di bawah oh, oke okay. Oke okay, guys, jadi hari ini kita bakal unboxing makeup makeup. Wow! Untuk unboxing makeup makeup yang kita pakai nanti, sini pertama ada Wardah. Lihat Wardah. Wardah Wardah. Jadi Wardah ini fungsinya Oke, jangan pakai jaket deh. pada kaki, tangan, dan badan setelah mandi Jadi jaket mandi Oke, boleh. Ulangi jaket deh. di perlukan. Wardah ini apa ya? Betadine, betadine. Wardah sekarang mengeluarkan produk baru, yaitu Betadine. Lem cair, lem cair. Lem cair di disini ada lem cair. Kaki kita tester, sabar. tuh. kita coba tester. Langsung lap, lap. Langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, langsung, Jangan... Ah subscriber hilang menggini Iya subscriber kita enggak tidak suka Ada nomor 33303 Jadi 03 ini beda sama 3. Sini nutup, bisa tutup ya. Jadi isinya hilang. Set hidung. Iya, buat nutupin juga. Kemarin sekian unboxing dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada unboxing lagi, tulis di kolom komentar. Kalau mau ada kaki-kiki atau kepari lagi, tulis di kolom komentar juga. Oke, tampan. Bye hari ini banyak alumni kak dikah, kak nurul, kak nurul <gifat> ini keadaan kelas yang kita sewa seharga ratus. Ini, ini penampakan hasil akhir nih hasil wakil akhir wakil eh wakil coba jalan lihat lihat mbak mbak oh tedes aduh udah kemarin guys alif, alif. <gat> gitu ya. Alif, alif, alif. Tenten, alif, alif. Saya, saya, siapa kan memainkan satu bola tuh habis kopeng, di sajojo, sajojo, sajojo, sajojo, lapar nih bagaimana perasaannya lapar. lapar lapar bisa diwawancari sebentar sebentar ayah bro makan berdua kok eh kita, kita nge air aja enggak hmm. nge -plok. hai guys hai guys jadi hai guys ini dong ingat enggak lidanru kita ya Andro kita nih. Hai hey guys. Jadi video, video, video, video. hari ini kita sudah di bisnis mau ke bandara-bandara. Kita flight jam berapa? 9.20. 9.20 sampai Jakarta ya kira-kira jam 12.00. beda waktu. Jangan lupa nonton eh kalian pasti sudah nonton sih. Besok live. Kan ini diuploadnya lambat. Yang bikin lama upload nih ini orang. Dia malas. Hmm. Malas Iya iyalah malas Kadiba oh, okay. Kadi, kalau di kadiba dia Kelapun ke kamera Kadiba <tik> ya, Bagaimana ya, perasaan ini hari ini Aduh, apa. Kepala kepala kepan ya Jangan Dek dekan, buah, buah, buah, buah, buah. Dek -dekan. Ah? Senang aku hari ini senang Kira-kira Tadi aku, sakit aku. perut gak pas di perjalanan Enggak sih Tapi Sakit hati oh. Aku ingin marah Jadi kita berhenti ngapain nih Kasun? Sun Gimana Kak Bintang Jadi kita berhenti mampir beli makan dulu lah Jadi jalan-jalan kali ini Lomba jalan-jalan. Tamu hari ini ini orangnya. Anak SMK 2 ya. Jadi yang merasa anak SMK 2 bisa tandai muka bisa. dia bilang jangan masuk sekolah lagi. Stretching stretching. Stretching gaji keren. Ini anak udah tahu juga sekolah mana ya. Yang tahu dia sekolah mana bisa tandai. Lip lip lip. Ini punya munilip. Di lip, lah, lip. ya lip. Dia anak SMP 4 nih ya. Bagi yang kenal bisa komen di bawah kenapa dia harus di sini. Dia sok kedinginan, padahal kulitnya tebal. So tampan dia di sini. Kita sekarang datanya gak di habis sakit perut ya. Mengeluarkan bumbu pecel, bumbu pecel. Habis jackpot, masih kuat gak Masih semangat ya? Sip, sip, sip. Ini bis yang kita pakai nih, cendana travel. Ini, ini ada yang tahu air apa, yang <laughs> tahu komen di bawah. Ini, ini ada yang tahu nih, air apa nih yang keluar dari sini? Nih? Yang tahu bisa komen. Ini. Ini gue pakai dulu ya. Gue bersama anak SMK 2 Yo yo. Udah oh, vlognya sampai di sini ya. kita sudah di bandara, guys. Nama, nama, nama, nama bandaranya apa? Bandara Internasional Soekarno. Yo Logan. Sudah sampai di Bandara Sultan Aji Muhammad Kaitu. Ya, jadi kita bakal ke ke Jakarta jam 9.20. Nah, ini ketua sis kita dandu kita danru oh my god Dukanya so sexy yes. sekarang kita mau ke WC, guys aduh ya dekat banget ya jadi udah agak jadi nanti kelihatan belum ya Dan jam 10.15 apa jadi sekarang pesawat kita lagi delay dari jam 9.20 jadi jam 10.20 jadi kita makan buat dulu geng ada kaji sama mario nih jarang masuk kamera mario nih buh gila estetik banget setelannya nih gaya-gaya out -gaya. car and car kak Diga, gimana pendapat tentang delay kali ini? kebosankan Lip klip lip, klip tampannya teman gue Gimana rasanya? Capeay sih. Sudah sering ya? Tapi, tapi lumayan capek karena aku sering apa OTW bolak-balik eh. Dubai. Ngat -ngat. Ini tapi orang noob orang noob naik Maka pesawat maaf, maaf, maaf, maaf. ini, Kapahri. Kenapa? Masih noob naik pesawat. Enggak sih, <laughs> yang noob itu ini bocah barbar. Mana mana. An -an kasih perlihatkan wajahmu Singapore ya. vlog. Di di kamera. Gua <laughs> semangat Ibu. Kok ya kita akan langsung berangkat ke tempat penginapan kita guys ya kan Jadi dia mau kemes Aduh Kita akan naik ini guys. Ini lumba-lumba. Sudah sampai tanganku Oppa, oppa. Lumpah tadi gue ngiler. Oh ya. Pak, Pakri. Selesai, selesai, selesai. Bye. No, thank you. Kesannya. Ini pengalaman yang sangat terbaik anak, -anak, -anak bagaimana perasaan anda sekarang ini? Mas, si jet lag atau... atau? Jat, jat. Ini jat. ada kadib bang Dekat banget, deket banget Tadi masih jet lag lho? Ngapain? Ngapain? <laughs> Bus, marah, ketuanya marah yang satunya gila. Di <laughs> sini ada opa berbaju putih. Kondisi ada si baju hitam, musisi kita, musisi kita.